Maka satu kali Ibnu Umar itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku menggendong ibuku keliling muterin Ka'bah, apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku?" Apa jawaban Nabi ketika itu? Wahai Ibnu Umar, "Seandainya kamu menggendong bukan hanya di depan Ka'bah, tapi kamu menggendong ke seluruh dunia ibunda kamu, demi Allah, jangankan semua kebaikannya, tendanganmu saja." Saat engkau dikandung dalam rahimnya Belum tentu membalas kebaikan kamu Ibunda kamu Dengan apa yang kamu lakukan Jadi kalau sekarang bunda berikan apapun kepada orang tua Misalnya Ngasih A, ngasih B, ngasih C, ngasih D Dan kita merasa cukup membalas semua kebaikan orang tua Demi Allah Tendangan kita pun Saat kita dikandung oleh orang tua Tidak akan bisa membalas semua kebaikan Mereka cintai dia selama masih ada